Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini gua akan membahas dan merangkum sebuah cerita dari film berjudul Free Guys. Film ini menceritakan seorang pria bernama Guy yang tidak sadar kalau selama ini dia itu hidup di dalam sebuah game. Guy ini merupakan seorang karakter NPC di sebuah game. Yang memiliki program kecerdasan buatan atau biasa kita kenal sebagai Artificial Intelligence atau disingkat AI AI ini akhirnya membuat guy bisa memilih jalan hidupnya sendiri Menarik bukan? Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler Jadi buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya Kalau sudah, saatnya kita lanjut Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Guy. Dia tinggal di sebuah kota yang mana kejahatan itu seperti sudah biasa. Guy ini bekerja sebagai teller di sebuah bank dan memiliki sahabat seorang security bernama Buddy. Seorang perampok masuk ke bank dan terlihat Guy dan Buddy malah biasa saja. Mereka bahkan mengobrol di kondisi menegangkan itu. Dimana Guy ini curhat kalau dia menginginkan seorang pacar. Sepulang kerja, Guy melihat seorang wanita berkacamata dan membuatnya tertarik. Akhirnya, Guy mengikuti si wanita itu, dan si wanita itu terlihat berjalan ke sebuah pintu misterius. Saat Guy mengejarnya, Guy malah ditabrak kereta api. Kesokan harinya, Guy terbangun seperti biasa dan kembali bekerja seperti biasanya. Tak lama, datanglah perampok, dan seperti biasa, Guy dan Buddy tiarap. Namun, Guy melihat wanita berkacamata sebelumnya. Lewat di depan bank tempat dia bekerja. Demi bertemu dengan si wanita, Gai pun bangkit. Dan meskipun Buddy telah melarangnya, Gai tetap melanjutkan kemauannya. Gai mendatangi si perampok. Gai mencoba meminjam kacamata si perampok, namun si perampok menolak. Saat rebutan kacamata, Gai tidak sengaja menembak si perampok. Dan keluarlah Gai dari bank. Saat menggunakan kacamata, Guy bisa melihat semua bentuk tampilan dan program game. Kemudian Guy melihat sebuah medkit dan mencoba mengambilnya. Hal itu membuat Guy kembali pulih dan bersemangat. Tak lupa juga Guy mengambil uang dari seseorang yang habis tertembak. Dan setelah mencek tabungannya, benar saja uang Guy jadi bertambah. Akhirnya Guy membeli sebuah sepatu di sebuah toko. Yang ternyata itu adalah sebuah game. Game itu diciptakan oleh sebuah perusahaan develop bernama Tsunami Studio. Di tsunami studio, dua orang pegawainya bernama Case dan Moser melihat keanehan di game yang mereka buat. Game ini bernama Free Fire. Bukan bego. Game ini bernama Free City, di mana ada NPC mencoba merebut kecamatan seorang pemain. Namun Moser tidak percaya dan menganggap ada seorang player yang meretas game dengan mencoba menggunakan skin NPC. Akhirnya Case dan Moser mencoba menghentikan player berskin NPC itu. Loginlah mereka. Karakter Case adalah seorang polisi dan monster pria berbaju kelinci. Setelah bertemu Guy, mereka pun menanyakan siapa player pemilik skin NPC itu. Namun Guy tidak mengerti, hanya mengatakan kalau dirinya ya dirinya. Akhirnya karena Guy tidak mengaku, Case dan monster pun mengejar Guy. Guy lari ke sebuah gedung yang sedang dibangun. Tak sengaja dia menemukan kekuatan dari sepatu yang baru ia beli. Dengan sepatu itu, Guy bisa melompat tinggi sebanyak tiga kali. Karena Moser dan Case merasa repot, akhirnya mereka menggunakan mode God, atau ini seperti kode cheat khusus developer ya. Namun akhirnya, Gai mencoba melompat dari gedung menuju Wrecking Ball, namun meleset dan jatuh. Untungnya ada pengaman yang tiba-tiba muncul dari badan Guy. Guy pun selamat. Eh, uh, gak juga sih. Case dan Moser pun sedikit bingung dengan game yang mereka kembangkan. Dan jangan sampai saat peluncuran konvensional, bug ini menghalanginya dan tentu saja mereka akan dimarahi oleh bos tsunami studio bernama Enwen. Case memiliki teman seorang perempuan bernama Mili. Mereka berdua sebenarnya adalah pengembang game indie dan mereka berniat untuk menciptakan sebuah game life itself. Yang mana semua karakter di game, mau itu player atau NPC memiliki tujuan yang masing-masing dan bebas melakukan apapun yang disuka. Namun, Millie merasa kalau ide game dengan teknologi AI yang mereka kembangkan dicuri oleh Tsunami Studio dan dimasukkan ke dalam game Free City. Namun, Tsunami Studio berbohong akan hal itu dan Case diajak bekerja di Tsunami Studio agar mereka tidak perlu memberi royalti apapun ke Millie. Case pun tidak mau membantu Millie karena merasa tuntutan yang mereka keluarkan di pengadilan tidak mempengaruhi Tsunami Studio. Akhirnya Mili kembali login dan melacak map di dalam game untuk menemukan bukti kalau data yang dicuri Tsunami Studio untuk game Free City berada di sana. Saat Mili sedang mengawasi tempat itu, tiba-tiba Guy datang dan membuat Mili akhirnya ketahuan. Akhirnya Mili membuat portal untuk kabur diikuti oleh Guy. Sampailah mereka di sebuah dermaga. Mili masuk ke sebuah kontainer yang mana di situ Mili menyimpan semua senjatanya. Milly pun menganggap kalau Gai adalah seorang player yang menggunakan skin NPC, namun Gai tidaklah mengerti apa-apa. Dan Milly menganggap kalau player yang memainkan karakter Gai adalah player noob. Milly pun mengatakan kepada guy kalau ingin menemuinya lagi, setidaknya dia harus memiliki level di atas 100. Mili memiliki level 195 sedangkan Gai memiliki level 1. Gai pun bertanya bagaimana cara menaikkan level. Mili pun memberitahukannya, yaitu dengan cara merampok, membunuh atau merebut senjata pemain lain akan menaikkan level. Namun Guy tidak mau melakukannya karena itu adalah perbuatan jahat. Dan Mili pun berpikir ini player beneran noob. Levelnya jauh di bawah noob malah. Kayak pemain Candy Crush disuruh main GTA. Akhirnya Demi bertemu dengan Mili kembali. Guy pun mulai melakukan hal-hal yang disuruh Mili untuk menaikkan level. Namun Gai memiliki caranya sendiri, dia tidak menjadi penjahat atau pemain yang suka ngancurin kota, melainkan Gai menjadi orang yang membasmi orang-orang yang bermain dengan berandal dan suka toksik. Beberapa kali Gai mencoba dan beberapa kali juga dia gagal, namun karena dia NPC, dia akan kembali respawn. Namun akhirnya Gai mulai mengerti dan mulai berhasil mengalahkan orang-orang toksik di dalam game, mengambil senjata dan mengambil uang dari player toksik yang doyan merampok. Orang-orang di dunia nyata yang melihat Guy mulai mengagumi karakter Guy dan menganggap player yang memainkan karakter Guy adalah pro player atau orang yang jenius karena bisa menaikkan level dengan begitu cepat, termasuk para YouTuber dan streamer kawakan seperti Richard Tyler Bluffin, atau yang kita kenal sebagai Ninja, dan juga menjadi pemberitaan di mana seorang player memilih untuk menjadi pemain baik hati di dalam game ini. Guy pun menemui Buddy sahabatnya dan mengajak Badi untuk menjadi seperti dirinya. Tak lama, seorang perampok datang. Dan seperti biasa, para NPC ini langsung tiarap termasuk Badi. Namun tidak dengan Guy. Guy malah mengambil senjata kecamata si perampok, membuat player yang memainkan karakter si perampok terbengong. Di kantor Tsunami Studio, Case melihat berita tentang karakter Guy di game yang menjadi heboh. Kemudian milih menghubungi Case untuk meminta bantuannya. Karena bukti file dari program yang dicuri tsunami ada di sebuah rumah di dalam game. Case pun mencoba membantu. Di dalam toilet kantor, Case mencoba membantu karakter Millie masuk ke rumah yang diduga menyimpan file mereka. Millie pun berhasil masuk, namun tiba-tiba banyak musuh yang datang dan mulai menembaki Millie. Tiba-tiba dari belakang, Guy datang dengan motornya dan menabrak semua orang yang menembaki Millie. Millie pun berbicara kepada Guy. Case yang mengetahuinya menanyakan Mili dengan siapa berbicara. Mili pun menjawab dengan player bernama Guy. Namun Case tidak melihat ada player lain di sana. Akhirnya dibantu Guy, Mili pun berhasil mengalahkan semua penjahat dan berhasil kabur. Namun mereka tidak mendapatkan filenya. Anwan si pemilik Tsunami Studio pun datang dan membuat Case harus buru-buru keluar dari toilet. Awan yang terobsesi dengan karakter Guy di game. Menginginkan untuk membuat skin seragam biru seperti yang dipakai Guy untuk Free City 2. Karyawan lain termasuk guys dan juga Moser menolaknya. Karena mereka telah berjanji kalau Free City 2 akan kompatibel dengan Free City 1. Jadi tidak ada karakter baru atau apapun. Namun karena uang, Anwan tetap menyuruh semua orang untuk tetap mengerjakannya. Di dalam game, Guy membawa Millie ke tempatnya yang kini sudah memiliki markas sendiri dengan banyak kendaraan bagus. Kini Guy sudah memiliki level 102 dan membuat Mili takjub dengan Guy. Namun Mily menganggap Guy adalah seorang player peretas yang handal karena mampu menaikkan level begitu cepat. Guy pun tidak mengerti dengan yang dikatakan Mili dan Mili menganggap kalau player yang memainkan Guy merahasiakannya. Kemudian Guy mengajak Mili berjalan-jalan ke sebuah tempat yang tenang dan sepi. Di mana tempat itu tidak memiliki misi. Jadi wajar kalau sepi. Guy membelikan Mili sebuah es krim rasa permen karet kesukaannya, yang mana ternyata Mili juga sangat menyukai es krim rasa permen karet dan membuat Mili begitu nyaman bersama Guy. Mereka pun bermain ayunan, hal yang disukai Mili lainnya, dan Mili pun banyak bercerita kepada Guy, sehingga membuat Guy semakin menyukai Mili dan akhirnya mereka pun berciuman. Sedangkan Case mencoba melacak karakter Guy dan menemukan sesuatu. Case pun langsung pulang dan memberitahukan kepada Millie kalau kode file yang mereka ciptakan berada di Free City. Dimana karakter guy ini sama seperti program yang mereka bikin dimana karakter akan tumbuh, berubah dan terasa nyata. Program AI yang mereka kerjakan bekerja. Itu kenapa Free City disukai banyak orang karena semua terasa realistis. Case pun menjelaskan dimana karakter guy bukanlah seorang player, melainkan sebuah algoritma yang mengira dia hidup pun memperlihatkan bukti ke Millie di mana Free City 1 yang dijanjikan kompatibel dengan Free City 2 justru berbeda. Tidak ada karakter, lokasi atau satupun yang mirip sehingga mereka menduga Tsunami menggunakan program AI mereka untuk mengubah semuanya di Free City 2. Semua program akan teriset ulang sehingga mereka akan kehilangan data dan karakter gay di dalam game. Cash dan Millie pun berusaha agar hal itu tidak terjadi sampai mereka mendapatkan bukti kalau game buatan mereka telah dicuri oleh Tsunami Studio. Milly pun kembali login dan pergi menemui Guy. Millie mengajak ke pintu misterius yang sebelumnya dilihat Guy, yang mana disitu para player sedang mengumpul. Jatuhnya ini kayak lobby game gitu. Jadi biasanya sebelum kita main, kita akan masuk ke sebuah server dan lobby untuk menanti permainan dimulai. Di sana Millie menjelaskan kepada Guy tentang semua kepalsuan itu. Begitu juga dengan Guy yang sebenarnya tidak hidup. Perkataan Millie itu membuat Guy kecewa dan akhirnya Guy pergi meninggalkan Millie. Guy yang kecewa pergi ke sebuah pantai, kemudian melemparkan sebuah batu. Namun tiba-tiba batu itu menghilang. Guy pun mencoba memasukkan tangannya yang ternyata itu adalah batas map yang tidak bisa dilalui player ataupun NPC. Di sana akhirnya Guy sadar dan mengerti dengan apa yang diucapkan Mili. Guy mulai mencoba menjelaskan hal itu kepada semua warga di kota, namun sia-sia. Guy pun datangi badi sahabatnya untuk meminta bantuan. Buddy ini mengenal semua security yang ada di kota itu, dan dengan santai mereka bisa masuk ke rumah tempat file program itu disimpan. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa membawa file itu setelah si pemilik rumah yang ternyata seorang player mengenal karakter Guy dan mengaguminya juga. Kemudian, Guy pun memberikannya kepada Mili. Di dunia nyata, orang yang menginginkan game brutal malah memberi nilai negatif ke Free City, di mana game ini harusnya menjadi ajang tembak-tembakan, bukan menjadi siapa orang terbaik di game. Hal itu membuat Anwan pemimpin tsunami studio geram dengan ocehan netizen. Akhirnya dia memutuskan untuk menghapus karakter Guy dari gamenya. karena akan menurunkan penjualan game Free City 2. Case menjelaskan kalau hal itu tidak bisa dilakukan karena Guy bukanlah player, melainkan NPC. Akhirnya setelah berpikir, Anwan pun memiliki ide dengan cara mereset AI-nya, dan Moser disuruh untuk menjadi eksekutornya. Di dalam game, Mili sedang menjelaskan kepada Guy tentang game buatannya yang dicuri tsunami studio. Namun tiba-tiba semua menjadi glitch. Semua dunia di Free City mulai menghilang karena monster telah merebut gamenya. Semua player yang sedang memainkan game itu menjadi offline secara tiba-tiba. Oh, pantes. Ini yang terjadi jika kita mau main game ada peringatan maintenance nih. Bakset kau Anwan Jadi selama ini ulahmu. Tak lama kemudian server kembali normal. Mili langsung login dan mencari guy. Dan seperti di awal film, Guy melakukan tugasnya sebagai NPC. Millie mendatangi Guy, namun Guy tak lagi mengenalnya. Millie pun menjadi pasrah, namun kemudian Case menghubungi Millie dan mengatakan kalau sebenarnya ribut tidak menghapus pengkodean AI-nya, kecuali dengan menghancurkan servernya. Kemudian Case mengirimkan jejak log kepada Millie, dan Millie kembali mencobanya. Di sana, Case menjelaskan kalau karakter Guys ini persis dengan karakter yang diciptakan di game sebelumnya. Dia membuat karakter Guy seperti memiliki harapan karena dia selalu ingin memiliki gadis impiannya, namun dia akan selalu gagal. Namun sejak bertemu Millie dalam game, karakter Guy ini memiliki kehidupannya sendiri, yang berarti Millie telah merubah pengkodeannya yang harusnya dia sengsara menjadi bahagia. Itu kenapa Gai yakin kalau Millie bisa melakukannya. Dan di dalam game, seperti biasa Guy bekerja di bank, tak lama seorang perampok datang, semua orang tiarap. Namun si perampok melarang Gai ikutan, yang ternyata dia adalah Mili. Mili membawa Gai ke tempat sepi dan mencoba menjelaskannya. Gai bersikeras kalau dirinya tidak mengenal Millie. Akhirnya, Mili mencium Gai, dan semua memori dan ingatan Gai pun kembali. Gai membawa Millie ke apartemennya. Di sana, Gai memperlihatkan sesuatu dari pantulan penutup kaca, yang ternyata terlihat di sana ada buil yang dibangun Mili. Ini ibaratnya sebuah map atau ground di sebuah game yang disembunyikan di balik batas game lain. Jadi misalkan kalian memainkan game GTA dan menembus batas map, ternyata di baliknya ada game Angry bad Mungkin aja kan? Akhirnya, Millie dan Guy mengumpulkan semua warga di tepi pantai dan menjelaskan semuanya. Semua warga mulai mengerti dan melakukan mogok kerja. Hal itu membuat map menjadi sepi, pelayar yang sedang bermain menjadi heran. Kejadian itu membuat Anwan semakin muak, sehingga dia menyuruh Moser untuk menghapus atau membanet akun milik Mili. Namun Moser mengatakan tidak bisa karena milik tidak sebodoh itu. Ya iyalah dia developer game masa nggak bisa meretas ya kan? Akhirnya Anwan menyuruh Moser untuk membuat game unrespawn. Hal ini akan mengakibatkan player yang mati tidak akan bangkit lagi. Dengan terpaksa Moser pun mengikuti kemauan Anwan. Dan terlihat semua gedung di kota Free City mulai menyempit dan berusaha membunuh Guy dan Mili yang sedang berada di mobil. Diam-diam Case mencoba membantu. Dia meretas sistem game dan membuat jalan terangkat. Singkat cerita, sampailah mereka di pinggir pantai. Case pun tertangkap dan dibawa ke ruangan kantor. Anwar menyalahkan Case karena mencoba membantu Mili. Namun, Case pun mengatakan, karena mereka selaku studio besar selalu menginjak injak harga diri studio indie demi ketenaran. Kemudian, Case membuatkan jembatan dari sepihan gedung yang hancur untuk membuka batas game. Kemudian, Case dipecat dari Tsunami Studio. Sepanjang perjalanan keluar gedung, Case membuat streaming dan ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia apa yang terjadi dengan game Free City. Anwan pun menyuruh Monster untuk menghapus semua data pemain. Mili pun tiba-tiba glitch. Dan menyuruh Guy untuk melakukannya sendiri. Tak lama, Mili dan semua elemen di dalam game mulai menghilang. Dan tiba-tiba, Anwan menyuruh orang-orang bagian seni untuk mengupload file bernama Doot, yang mana Doot ini masih dalam masa pengembangan, jadi belum sempurna. Dan di dalam game, tiba-tiba muncul seorang pria yang mirip dengan Guy, namun berotot. Guy pun dihajarnya berkali-kali. Tak lama, Buddy, sahabat gay juga datang membantu, namun gay juga dihajarnya. Kemudian, Anon menyuruh Moser untuk memasukkan pukulan maut pada Dude. Guy yang terdesak pun bangkit dan mengambil kacamatanya. Kemudian dia memilih satu item yang ternyata sebuah perisai milik Captain America dari serial game Marvel. Hal itu juga membuat Steve Rogers yang sedang menonton streaming terkejut. Kemudian, Guy memukul Dude dengan tangan hulk -nya. Setelah melakukan healing, Gai kembali semangat dan mengeluarkan lightsaber dari serial game Star Wars. Begitu juga sebuah senjata yang mampu mengangkat Dutt dan menjatuhkannya. Kemudian Gai mengeluarkan dua lubang dari seri game portal, namun Gai kembali ditangkap Dutt. Dutt pun mencoba membunuh Gai. Gai mencoba mencari item, namun tidak menemukan apapun yang bisa digunakan. Akhirnya Gai memberikan kacamatanya kepada Dutt, dan Dutt melihat banyak warna dan suara yang akhirnya membuat Dood malah meninggalkan Guys sambil menari-nari. Gue gak tahu ini game apa ya, tapi kayak game Hello Dance gitu. Bagi yang tau komen di bawah ya. Anwan yang geram akhirnya memutuskan untuk menghancurkan server dan diikuti Moser. Moser pun menduga kalau Anwan beneran sudah mencuri file program milik sahabatnya Kais dan Mili. Moser mencoba menahan namun Anwan terus melakukannya dan Moser pun ikut dipecat di dalam game, Guy dan Badi mencoba berlari di jembatan dan terlihat dunia di game Free City mulai hancur akibat penghancuran server. Namun di tengah jalan, Badi tidak bisa melanjutkan menemani Guy karena terjebak di jembatan yang runtuh. Dan tiba-tiba Badi pun menghilang. Guy terus melanjutkan perjalanan menuju tepi game. Dan sampai di tepi jembatan, Guy pun mulai glitch. Namun akhirnya Guy berhasil melompat dan menghilang menembus tepi game. Tak lama, Guy pun ternyata mendarat di sebuah pulau dan membuat semua orang di Free City bergembira, begitu juga Case dan Millie. Namun saat Anwan ingin menghancurkan server terakhir, Millie menghentikannya. Kemudian Millie meminta yang tersisa dari Free City untuk dia kembangkan. Anwan awalnya tidak mau, namun Millie menawarkan Anwan untuk hak kepemilikan atas kode yang Millie kembangkan. Mendapat seluruh profit, begitu juga dengan nama Free City dan spin offnya. Karena Mili hanya ingin dunia yang dikembangkannya berjalan sebagaimana mestinya. Dan setelah kejadian itu, game yang mereka kembangkan bernama Free Life menjadi tenar. Moser kini juga bekerja bersama Mili dan Case. Kemudian Moser menyuruh Case untuk mengajak Mili jalan, namun Case salah menawarkannya. Akhirnya Case pergi membelikan Mili kopi. Dan Mili mencoba login dan kembali bertemu dengan Guy. Di sana kebiasaan orang-orang atau NPC di game sebelumnya sudah berubah dan Mili pun berterima kasih kepada Guy. Guy pun mengatakan kalau dia mencintai Mili. namun kemudian Guy mengatakan kalau itu bukanlah dirinya yang bilang, melainkan seseorang yang memprogramnya untuk mengatakan itu dari luar sana. Kemudian Mili kembali melihat rekaman Cash sebelumnya, dan di sana Cash mengatakan, karena Mili seseorang ini memiliki alasan untuk hidup. Seseorang yang telah ia nantikan seumur hidupnya. Dan Case mengatakan kalau dia sengaja menciptakan AI ini berdasarkan dirinya karena Mili. Mili pun terharu dan pergi menemui Case. Yang sedang pergi ke kafe shop. Mili memanggil Case. Namun akhirnya melihat mata Mili yang berkaca-kaca. Case pun mengerti dan akhirnya mereka pun berciuman. Anjir keren banget. Developer game tuh kalau mengungkapkan perasaannya tuh dibikinin game loh. Oke, okay, itulah rangkuman arus cerita dari film Free Guy. Kejadiannya ini terlihat seperti sebuah sindiran ya, kepada sebuah developer game terkenal, yang suka ngajak collab-collab developer indie keren, namun tidak dihargai. Kalau kalian seorang gamer, you know lah siapa developer ini ya kan? Lalu, untuk developer yang menciptakan game untuk melamar kekasihnya juga ada di dunia nyata loh. Coba deh kalian searching-searching. Oke, okay, terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like share comment dan subscribe channel mainin saatnya gondor diri dan jama tane